Hai hai hai. Harimau Sumatera kembali menampakkan diri di dekat permukiman warga di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Diduga seorang siswa yang hendak berangkat ke sekolah mengaku bertemu seekor harimau. Hal tersebut terlihat dari video yang menyebar dari media sosial. Video berdurasi 2 menit 58 detik itu, warga didampingi oleh sejumlah anggota TNI AD dari Koramil 16 Tapung Kabupaten Kampar Riau. Melihat banyak tapak harimau di jalan tanah dan semak belukar di jalan Kijang Putih Desa Karya Indah yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Iya, kita sudah melihat video tersebut. Kita perkirakan harimau itu muncul beberapa kali, kata kepala bidang Wilayah 2 BBKSDA Riau. Dalam rekaman video tersebut, pria Parubaya mengantar anaknya ke sekolah melintasi jalan tanah. Saat itu anaknya melihat harimau melintasi jalan. Tadi pagi saya mengantar anak sekolah. Waktu saya bonceng, dia bilang lihat harimau melintas. Saya awalnya tidak percaya, namun karena saya penasaran usai mengantar anak sekolah, saya balik lagi dan melihat banyak jejak kaki harimau, kata pria tersebut. Sementara dalam video tersebut, anggota TNI dari Koramil 16 bersama warga mengatakan, memang banyak jejak harimau yang ditemukan di jalan hingga ke semak belukar. Hari ini kami patroli di desa Karya Indah melihat banyak tapak kaki harimau, ucapnya. Beberapa waktu lalu juga ditemukan jejak harimau di desa Karya Indah, namun lokasinya berbeda. Kemudian jejak harimau juga ditemukan di desa Kuala Nenas, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dari jejaknya diperkirakan adalah harimau dewasa. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Untuk kesekian kalinya, Harimau Sumatera atau Panthera Tigris Sumatrae menampakkan diri. Kali ini kemunculan harimau terpantau di dua desa, yaitu Desa Batang Garut dan Desa Sibadoar, Kecamatan Saipar Dolok Hule. Bermula dari adanya laporan masyarakat Desa Batang Garut kepada petugas BBKSDA Sumatera Utara tentang penampakan satu ekor satwa liar yang diduga Harimau Sumatera yang melintas di kebun. Laporan tersebut direspon cepat oleh petugas dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan ke lokasi. Dari hasil pengecekan, di lokasi memang ditemukan beberapa jejak harimau. Petugas kemudian melakukan tindakan berupa pengusiran dan penghalauan dengan menggunakan jeduman di beberapa lokasi kebun masyarakat. Selain itu dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap waspada dalam melaksanakan aktivitas di kebun dilakukan secara berkelompok. Warga juga diminta menghindari perbuatan dan tindakan yang dapat mengancam keselamatan harimau tersebut. Usai mitigasi konflik di desa Batang Garut, selanjutnya petugas kembali menerima laporan tentang kemunculan si Raja Hutan ini yang disaksikan oleh dua orang anak sekolah yang sedang melintas di jalan desa antara desa Sibaduar dan desa si tabu Laporan ini pun direspon dengan cepat oleh petugas dan melakukan pengumpulan data serta keterangan di lokasi melalui pelajar yang melihat langsung satwa tersebut serta dari warga. Dari peninjauan langsung di lapangan, benar ditemukan beberapa jejak satwa liar yang diduga kuat adalah harimau. Petugas pun melakukan tindakan yang sama dengan membunyikan jenduman serta memberikan sosialisasi kepada warga. Penampakan harimau Sumatera diduga karena adanya kegiatan pembukaan lahan dan ilegal logging di sekitar lokasi maupun di hutan lindung yang menjadi pemicu keluarnya harimau ke permukiman warga. Untuk menghindari terulangnya konflik dengan warga, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penanganan permasalahan pembukaan lahan serta ilegal logging tersebut. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.